Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Kali ini saya sedang bersama rekan-rekan di Lazismu Kabupaten Garut Atau Lazismu Muhammadiyah Kabupaten Garut Kami bersama rekan-rekan di Lazismu Akan berkunjung ke salah satu pesantren di Kabupaten Garut Tepatnya di kecamatan Cibiyuk Yaitu pesantren Al-Furkon Itu pondok pesantren boarding school Pesantren modern Rencananya kami, Lajismo, akan menyerahkan bantuan dari para donatur untuk pembangunan masjid dalam lingkungan pesantren tersebut, yaitu Masjid Jami Al-Muhajirin. Ikuti perjalanan kami. Ya, saudara sekalian, inilah pengerjaan lantai bawah. Rencananya, ini untuk ruang pertemuan atau aula, di mana kita lihat di depan itu ada podium agak tinggi, gitu ya. nah kalau ini ini adalah lantai dua belum ada dindingnya baru coran lantai ini lantai dua rencananya untuk tempat ibadahnya itu masjidnya dimana kita lihat masih banyak tumpukan-tumpukan kayu-kayu nah ini eh, jalan untuk menuju ke bawahnya Ya, bantuan akan diserahkan oleh teman kami, Saudara Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Lajis Muhammadiyah Kebupaten Garut dengan ini menyerahkan bantuan dari para donatur untuk batu granit, masjid jami, albu kacirin di pondok al Alporkon. Jadi kami serahkan kepada Bapak manusia film Terima kasih. Kami terima bantuan dari Banjir semua dari akan membantu sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya itulah saudara sekalian, bantuan dari para donatur sudah kami serahkan kepada pihak pesantren. Semoga bantuan yang sudah Anda berikan, itu akan menjadi amal jariah. Itulah salah satu amal terbaik, yaitu amal jariah, yang akan senantiasa mengalir dikala kita sudah wafat, karena itu akan terus digunakan untuk kebaikan. Dan bagi Anda juga yang berminat, untuk membantu pesantren tersebut Yaitu pembangunan Masjid Al-Muhajirin Bisa disalurkan juga Melalui Lajismu Kabupaten Garut Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Jajakumullah wa hirun Kepada para donatur yang telah membantu Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh